Ada sebuah info kembali bersahabat ya untuk kita semua warga konoha dari Ibu Harsiwi Ahmad Di akun pribadi miliknya Ibu Harsiwi mengunggah sebuah info penting bersahabat ya. Malam nominasi Indonesian Dangdut World 2021 Akan hadir besok malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Indosiar Ada kalimat caption info panjang yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad Tinggal satu malam lagi Menyambut malam nominasi Indonesian Download Award 2021 Besok malam Sebelum nanti malam puncak di bulan Desember Diingat persahabat ya Besok malam hanya Tentunya acara malam nominasi Dan Malam Puncak akan ada di bulan Desember Setelah dua tahun absen, Indosiar akan menggelar Indonesian Dangdut Award 2021 Tentunya ini adalah acara yang luar biasa Spesial untuk seluruh insan dangdut tanah air Dimulai dengan malam nominasi IDA 2021 Dimana akan diumumkan siapa saja yang masuk nominasi untuk semua kategori Sesudah itu dalam satu bulan silakan seluruh sahabat Ford. Yang siapa dipilih Dan akan diumumkan nanti Pemenangnya di bulan Desember Dalam malam puncak Indonesian Nandut World 2021 Disimak, dipahami Info ini persahabat ya Besok malam itu adalah Acara malam nominasi Mudah-mudahan idola kita last year, Masuk nominasi di semua kategori Dan tentu kita harus Memvoting untuk mendukung Yang terbaik mudah-mudahan Bisa memborong piala penghargaan untuk idola kesayangan kita berikutnya kita lihat juga persahabat ya Indosiar dari Ibu Harsiwi Ahmad Info malam nominasi IDA 2021 yang akan hadir besok malam antai Fun. Ini menginfokan acara jodoh wasiat Bapak-Bapak kedua persahabat yang perhatikan di postingan ini. Ada kalimat caption info juga yang dituliskan. Ayo berikan komentar Halo anti followers, Jangan sampai ketinggalan jodoh wasiat Bapak-Bapak kedua hari ini di Jamil serunya. Oh iya, yeah. berikan juga komentar kamu yang sejujur-jujurnya. atau persahabat ya. Ya, kita lihat di kolom komentar banyak komentar yang sangat positif diberikan Salah satunya dari akun Zahira Bilqis Pokoknya sekarang happy banget JWB2 sama CIL waktunya udah dimajuin katanya tuh Allah. Ini komentar positif mudah-mudahan banyak orang yang selalu men-support Mendukung karya-karya terbaik idola kita dan selanjutnya juga kita lihat persahabat Ada sebuah unggahan Yang tentu momen ini adalah momen yang tak akan pernah kita lupakan Persahabatnya di vlog Leslar Entertainment Disuguhkan vitamin bahagia langsung dari idola kita Tuh perhatikan saking gemesnya persahabatnya kakak bilang ciumin pipi tidak oleh kejar dengan manjanya ya, duh masya Allah <goda> luar biasa diunyel unyel pipinya masya Allah banget ya, idolah kita ini memang beda banget dari yang lain. mudah mudahan bahagia selalu dan selalu dilindungi dari orang-orang yang syirik. Postingan tersebut repost kembali oleh akun Leslar Anuskersik. Banyak sekali tanggapan dan komentar, sahabat ya. Kita lihat nih komentar dari akun Mati Tu Pasti. Gemes kayak anak kecilku. Berarti udah punya junior. Gak sempat dan lagi. Rebutan bunda, katanya tuh, Masya Allah. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Fitria. Anjir, kenapa gua jadi ikutan monyong-monyong katanya tuh luar biasa adalah kita mampu membuat warga Konoha semakin baper dan menggemaskan banget yang melihat ketika Rizky Bilar cium dedek Lesti kejiara dan kita lihat juga persahabatnya komentar lain diberikan dari akun Instagram. Nisfiah Yuni mengatakan Gemas, ya yambe katanya tuh Masya Allah banget bersahabat ya kita lihat juga dari Nikan3073 mengatakan di zoom makin menjerit nih yang jumlah untung gua emak-emak katanya tuh luar biasa banget nih respon positif Banyak dibanjiri komentar yang sangat luar biasa dari para fans untuk Lesti dan Bilar Selanjutnya juga kita lihat ada sebuah unggahan spesial persahabat yang vitamin bahagia walaupun seukrit so <laughs> Ketika live instagram dari Papa Rich Tentu kita melihat di belakang ada idola kesenangan kita Dari ke Kejuran Duh cute banget persahabat ya Alhamdulillah Walaupun terlihat sedikit kita merasa bahagia Dan selalu merasa bangga kepada idola kita Momen ini diunggah oleh akun Leslie Bilar Video Kalimat caption pun dituliskan dalam postingan tersebut Aduh cute Selama sampai tujuan Hari ini lama juga ini perjalanan Katanya tuh walau cuma sedikit Dikasih jidat Dan happy banget kok Masalah banget ya <laughs> Dan kita lihat juga persahabat ya Ada sebuah ungar spesial juga nih dari IG nya Bang Dery Ini luar biasa persahabatan. ya Leslar Cabang Turki Kembali tentunya persahabat Ini Diperlihatkan oleh Tentu di sini ada sebuah Momen yang ditunjukkan Oleh Bang Dari persahabat yang salah satu orang Turki Ini jatuh cinta banget kepada Leslar Wow, tuh perhatikan tangan love Cutenya persahabatnya Mudah-mudahan selalu banyak orang Yang mensupport, yang mendoakan Yang mendukung yang untuk idola kita kita lihat juga gugungan berikutnya adalah lagi Instagram dari Bang Lintar yang perlihatkan ABN yang semakin kincelok bersahabat ya Para warga konong khususnya Les Leslarah tentu ini jatuh cinta kepada ABN yang selalu tampil keren dan menggemaskan. Katanya tidur pun juga terlihat ganteng bersahabatnya, duh, luar biasa nih Tentunya mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan dan vitamin bahagia di malam hari ini. Tetap stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.